dari Aminosek uh, dari Tantua Trusno keluar nomor 11 semaksud Henry nomor 17 yang anda diganti nomor 12 jadi <laughs> nomor 12 anda minta ganti wakti lapahan <laughs> on nih sat Rutenya salting langsung bawahnya Ingat lagi aku ke situ lah Iya dua hai hai hai kami mohonkan buat penonton yang dekat dengan bola agar itu kiranya untuk mengambilkan <tuh> ini <laughs> sih Selamat para penonton. Kalau mau aja dan ini pakai tangkarin juga grafik ini Cepat, awal, rasa, dan perasaan itu Hai. Ini kan? Hah? Ini kamu <tik> ini Aduh Ini sampe Duh, gigi ambil, Iya kan? Ya, saudara penonton, kita akan coba Jangan langsung dari Menara Satu Ini ada ya dari tengah lapangan, masih dari Badai Masai bola, dari Pembelah Kiri Tarik ke tengah, berikan rekannya Nomor 17, Badai, langsung saja ke depan Apada Bukitara Ini ada ya. di tengah Ini ada ya. di tengah penyakit gawang ya. Aminok terlebih dahulu Tungguan dari situ Tungguan ya sekol sementara 30 untuk Badai FG kembali Badai bola nomor 8 Terbangnya di sana, masih Badai, masih bola betak-betak lagi, langsung saja ke depan tidak ada teman yang dituju Ya kembali diambil oleh bola dari posisi belakang akan pemain posisi di belakang ini kita lihat maksudnya kedepan ada karena disuruh melebar. untuk wasif dari aminos asan nomor punggung 2 keluar ipi nomor punggung 19 masuk. dari aminos <tuh> Nah, aku gak banyak juga Menyerlah Menyerlah Kembali, dari Badai bola Dari tengah lapangan <laughs> Badai, kemudian ke depan ada rekan-rekan yang 0-3 Makhupnya Kepala-kepala di Aminoc Kembali Aminoc Melamatkan bola Keluar lapangan Lemparan <laughs> ke dalam badai yang sudah lakukan berikankan ya. nomor sembilan. Tadi masuk bola lagi. Masuk kotak penjagaan. Langsung saja kroto ke depan. Kepada umpannya tidak begitu akurat. Bola meninggali lapangan. Lemparan ke dalam untuk Aminot. Apapun jangkauannya. Ada bolunya jangkauan cepat, ada bolanya lemparan. Berikankan nomor sembilan maksudnya potong kembali dari Badai mandak di kaki nomor empat dari Aminot bola keluar lapangan kembali lebarannya ya, dalam bentuk ah, ah, Badai sudah lakukan nomor nah, 29 ini kembali sudah ada tangan nomor 3 melepas aja posisi belahana ada tangan nomor 8 bola itu pemain dari Aminot Ayah. keluar bola untuk kaki dan di nah belakang dari Aminot mengakibatkan tantangan sejauh untuk kembali tengah dari Kedua ini di posisi ini, gawah dari nah, sudah laki dari BK. Dia lakukan tengah. Tidak ada teman kembali dari angkutan. Ke dari dari bola. Rekannya, buklima, kembali Detsengah kembali ada, ada Dewan, 17. Belak. Pertanyaan rumput kembali masih badai kosong bola dari sebelah kiri gawang dari dari jangan bebas gawang dari Ami Not lakukan di sini kembali dari Badai, ada empat ya, kita dari... bola. Anda kembali ke badai. Hari ke belakang akan itu lebih gelap. Anda dari medan amino. Tolong jangan pada punggung enam. Karena saat lagi terbuka pada belakiri. Om pada tidak begitu akurat. Olah lapangan lemparan ke badai sudah lakukan. Ternyata lemparan dari badai tadi kurang sempurna, di beberapa lewat. lemparan kembali untuk Aminot mau, tolong diperhatikan garisnya. sudah lakukan lagi. badai sudah bagaimana pemain dari ke bola. di di di badai. posisi kiri maksudnya ada nomor 17 masih badai dia. kembali lagi badai kembali. Pertama kali kita masih badai Kita dapatkan teman-teman yang bayangin Kembali ke belakang, kembali lagi badai. dari badai Habis saja bola muntak dari gawang tadi Gian tadi ke Aminos Di balang ke depan Lampas kembali di Main dari badai Wabung 22, ke atas depan Lebar ke sebelah kiri, ke badai Dikan tekan yang wabung 17 Lalu ke sebelah kiri, kembali dari badai dan kembali untuk ketua publik dari Ahingot, saya tahu bahwa lebih dahulu lebaran lakukan sekitar jam lebar berita ah. ini nah. bahaya, Ini juga, nah, ada yang atau nah, dikaji ah. di belakang dari Ahingot. <s> <gulungan> Aduh, atas kemenangan penjuru untuk yang kedua kalinya di babak kedua. Posisi sebelah kanan dari Baya gawang Sugiyan, dari Amir. Baru, yeah. <tasuk> dari sudah lakukan jauh ternak akan badai ada di belakang nomor 8 jadi tidak ada penentu paling dari Amin masuk bola melebar ke belakang, ada kawan yang rekan nomor 8 gitu karena kembali ke tengah, korbannya oh, tidak akurat ternyata ke terjadi kembali dari badai, melebar ada nomor dari badai, lagi ada, 7 pemain dari badai di sini, okay. <usuk> Dikit orang-orangnya Parah lah hampir saja tadi ya, sangkot mah ya, itu gua bola dari Badai tadi hampir menggoyangkan galang di jaga untuk empat kalinya, itu saja dari hujan sudah menyelamatkan bola kembali ke rekanan dari Amin Hof kembali dari tarik ke belakang ke bawang ke bola melebar lagi ke bawang ini. bola tarik ke depan lagi dari rekanan sana masih dari luar Ibadai masuk bola Kota Kertanegara berbicara kembali menjadi 17 lagi. Lantibade memet bola, tengah tengah maksudnya berusaha memberikan bola tengah, potong saja lantibade, berpunggul delapan 8 sini, opan kosu ke depan maksudnya, dan kembali dari aminus, potong saja tengah, lantibade memet bola lagi, berusaha memberikannya membuang delapan di sini, lantibade tengah maksudnya ada dua penyerang dari depan dari aminus tadi, opan yang terlalu bekerja dengan gawang dari sandi lagi. Dari badai Lebar posisi belakang ini Makasih badai buat bola, Ketak-ketak di sana Ketak-ketak di sana Kembali ke belakang Ketak-ketak di sana lagi Makasih badai Badai kembali dengan bola, Ketak-ketak di sana Obatnya kurang Bola melebar Mengindahkan lapangan lapang Untuk Terima <sukur> kasih dan bergerak langsung ke Aminos masih ambil bola lemparan ke depan ada rekannya sana nomor 8 Aminos ke tengah kembali untuk ada rekannya 86 itu lepas kembali bola dioper dari Badi lagi ke 3 makanya berlapang dari Badai Kota kating sana, kembali Aminos di kanan lagi ke Badai dari kanan bubuk tiga disini Aminos lagi kembali ke 17 Aminos ke depan lagi dari kanan 26 antar lagi potong lebih tengah dari Badai, bola keluar lapangan moeh, hanya sekali deh hehehe <laughs> nah, kembali untuk Aminos di hmm. Nah, nah, bahwa, uh, kedua ini untuk pertama kalinya di kondisi gawang sebelah kanan Kapan -kapan dari Sambi baru tengah tengah dilakukan sama pemain lagi dari Badai Abang. Ya, Abang. apa yang terjadi sekarang Usailah kita partai pertama Lota kedua ini Tiga <laughs> kosong Dengan berubungan sekol Tiga <tuh> kosong Ya untuk penonton Itulah tadi Partai pertama Tidak usai Unggul Dari Tidak Power tiga